Sehari alih betan Saling mencintai Jangan dengar Orang bicara Putar cerita Bikin hati terluka You always in my heart Trust me you Hakinkan beta Hal yang terakhir Pulau beta Gas kuat Beta pengati Tanpa senona Beta sang berarti Kalau cinta itu rumah Si beta pun jalan pulang Jangan Kuparbeta, beta pung cinta pastikan bahagia, you always yakinkan beta ale yang terakhir pola beta gas kuat beta punati tanpa senona beta sung berarti kalau cinta itu rumah si beta pun jalan Lakinkan beta, alih yang terakhir pola oh beta, gas kuang beta pun hati Tanpa senona, beta sang berarti Kalau cinta itu rumah, si pun jalan pula Jalan pulang.